magot kok pilih satu-satu eh, cantik ambil Mag <laughs> magot hahaha cantik perkawinan magot ya kan ya buat magot boleh ya nah. ma dicelup ga itu ke sepuhan itu bayan warga <laughs> kue dulu ya <laughs> kan nah, agak kering ya ada kan, nanti yang merah yang ungu yang pink hmm. mau buat aja macam orang apa itu apa namanya celo anak ayam itu ya ya gitu omagon oh, gak mati kok enggak gak mati aku rendam di apa itu drum itu deh yang kita apa ini tuh udah seminggu lebih itu kan gak mati makanya gila <tuh> duduk hidup cair nanti biru di air bisa di darat bisa para di udara apa lagi deh kan orang memang lalat <tuh> gitu, <tuh> emar 3 dimensi itu maggot, mungkin kau belum coba belum tahu kau hidup di air dia, kan? <gabung> <ti <Bandung ties> <questionnaire> <tie> kau biar masuk lama kan belum tahu kan <tie> hidup Wal. gila ini dia. aku pikir kan kur dia di telek ada gas lah ya bekas magot sama teh, tapi aku taruh lebih nah. terlalu kita pikir untuk ngecor lah isilah untuk doang sudah mumpuknya sudah satu minggu itu masih mangguk padahal dicampur camu matai sapi? oh ya sama aja gak rasa bau gitu ya satu minggu matai sapi itu ya kan bekas-kasnya hmm. ya oh. kan, nah. Nah. kita aja nyiumnya asamnya bukan main hmm. tah mana buat tah? pot botak ini mana? Hmm. anda pulang ya? Nah, nah, anda pulang ngomong-ngomong anjingnya ya <tuk> <tuk> bukan main mau. mana alhamdulillahnya karena itu agak, agak rusak jadi cuma rumah itu agak kurang modelnya kayak itu bisa penggemar jadi populer ya. Iya penggemar itu. Kalau mau mulai-mulailah tidur teman mama aja kok jangan pulang ke Barelang, mau pulang Barelang terjatik. Ya. Nanti kalau siap subuh kalau mau pulang mau pagi juga ke rumah kan. kalau mestra kalau keblok aja kayak ya kalau untuk blok nggak